Pemirsa penemuan ladang ganja seluas 3 hektar di kawasan Kabupaten Gayulues, Aceh Tepatnya di lereng perbukitan kampung PP Kecamatan Pining berhasil dimusnahkan Diperkirakan narkoba jenis ganja sebanyak 10.000 batang dimusnahkan dengan cara dibakar Penemuan ladang ganja berawal dari laporan masyarakat sekitar kepada Babinsa TNI Koramil 05 Pining Ribuan tumbuhan ganja subur dengan ketinggian rata-rata mencapai 2 meter. Selain itu juga ditemukan ribuan pembibitan ganja yang siap tanam. Dandim 0113 Gayo Lewis Letkol Infantri Krismanto membenarkan adanya penemuan 3 hektar ladang ganja dengan tumbuhan ganja yang diperkirakan mencapai 10.000 batang. Dan Dim juga menyebutkan untuk melakukan pemusnahan ke lokasi prajuritnya bersama perangkat desa dan masyarakat harus menempuh jarak tiga jam dengan medan ekstrim perbukitan terjal dan menyeberangi sungai. Tanaman diperkirakan sepuluh ribu batang dan itu siap panen. Ini diawali dengan adanya informasi dari masyarakat desa Pepelah, kemudian perintah dari Komandan Korem 011 di Lawangsa untuk segera melaksanakan pemusnahan. Pada hari ini kami melaksanakan pemusnahan bersama dengan unsur uh, desa, babinsa, dan ramil dan linmas, serta masyarakat, tokoh masyarakat setempat. Kami mohon kepada masyarakat, khususnya masyarakat Gayulues, untuk menanam pohon yang lebih produktif, aman, dan tidak menyalahi hukum. Karena ini akan mengancam dari generasi muda di masa yang akan datang. Yang masih... Dandim berpesan diharapkan kepada masyarakat khususnya wilayah Gaya Luwes agar menanam pohon yang lebih produktif, bermanfaat, aman, serta tidak menyalahi hukum. Selain itu, Dandim Krismanto menghimbau kepada masyarakat bagi yang berniat ingin melanjutkan penanaman ganja agar tidak lagi melanjutkan dan mengganti dengan tanaman yang lebih produktif. Menurutnya, ganja merupakan masalah nasional sebab akan mengancam keselamatan para generasi muda yang akan datang.